Halo, saya Trihalima Nurah Madani. Saya akan memberikan edukasi tentang fraktur atau patah tulang. Sebenarnya, apa sih fraktur itu? Fraktur adalah hilangnya kontinuitas tulang, tulang rawan sendi, tulang rawan epifisis, baik bersifat total maupun sebagian. Kemudian, apa yang akan terjadi jika tubuh kita mengalami patah tulang? Nah tanda dan gejalanya yaitu yang pertama nyeri berat, yang kedua memar dan bengkak, yang ketiga tulang mencuat keluar dari kulit, yang keempat sulit menggerakkan bagian tubuh yang mengalami patah tulang, yang kelima deformitas, yang keenam kesemutan dan mati rasa. Adapun beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya fraktur atau patah tulang yaitu umur. atau patah tulang dapat dicegah dengan mengonsumsi tinggi kalsium seperti ikan salmon, susu, keju, dan yogurt, mendapatkan asupan vitamin D dari pisang dan telur berolahraga secara teratur perlu diketahui juga tulang patah rawan pada orang tua dan anak maka pencegahan khusus yang dapat dilakukan yaitu jika memiliki anak kecil, pasanglah pagar pembatas pada tangga. Pada anak, hindari penggunaan kursi atau benda yang tidak stabil sebagai penopang untuk berdiri. Menggunakan pegangan tangga saat sedang menaiki atau menuruni tangga. Pertolongan pertama yang dapat kita lakukan ketika terjadi Patah tulang yaitu dengan cara menghentikan perdarahan jika terdapat perdarahan gunakan perban atau kain. Jangan menggerakkan atau menyelaraskan kembali tulang yang patah. Mengompres menggunakan es untuk mengurangi rasa nyeri. Adapun penanganan lanjutan yang dapat dilakukan yaitu pemasangan bidai atau spal. Namun Pasangan ini harus dilakukan dengan tenaga yang ahli atau terlatih. Berikut cara pemasangan bidai atau spalk. Satu, menutup luka yang terbuka. Yang kedua, panjang bidai atau spalk harus melewati dua sendi di antara fraktur, sendi di bagian atas fraktur dan bagian bawah lokasi terjadinya fraktur. Yang ketiga, Berikan bantalan berupa kasas steril di bagian tonjolan-tonjolan tulang yang akan dipasangkan bidai atau spalk yang keempat minimal menggunakan dua buah, buah bidai, sebaiknya tiga diletakkan di bagian bawah kaki yang mengalami fraktur dan di sebelah kanan dan kiri bagian kaki yang mengalami fraktur yang kelima kemudian dilakukan pengikatan menggunakan Atau terlalu longgar, enam secepatnya menghubungi ambulans untuk selanjutnya dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut oleh dokter. Sekian edukasi dari saya, terima kasih.